Biarkan diriku Dibasahi hujan Ku lepaskan dendamku Ku tangisi siap Siapakah diriku pada kamu dimana perginya cintamu yang dulu mengapa ku sering diluka mengapa ku sering diarah siapakah aku pada dirimu Sabarlah wahai sang tangisku, jangan kau ikutkan rasa sedihmu. Ku lepaskan. Siapakah diriku pada kamu Di mana perginya cintamu yang dulu Mengapa ku sering diluka Mengapa ku sering diarah Siapakah aku pada dirimu Se Sabarlah wahai sang tangisku Jangan kau ikutkan rasa sedihku. Mengapa ku sering diluka Mengapa ku sering diarah Siapakah aku pada dirimu Sering ku memujuk hatiku Sabarlah sang tangisku jangan kau ikutkan rasa sedihmu ku biarkan diriku dibasahi. Uh.